Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada pertanyaan Bos Ustaz Baik tentang solawat. Yang pertama kali mendawamkan solawat itu uh, ceritanya siapa apa Rasul sendiri atau mungkin langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai sekarang. Umatnya diarahkan untuk bersolawat Untuk mendapatkan syafaatnya Pertama kali yang mendawamkan bahwa ajaran solawat itu Bagus gitu atau baik Itu siapa Ustaz? Terima kasih Assalamualaikum Pertanyaannya Mereka. siapa? Ya Baik Surat Al-Ahzab 51 Inna Allah wa malaikatau yusallu nabiyya ya ayuhaladzina amunu sallu alaihi wa sallimu salah satu keistimewaan sholawat itu adalah Allah tidak memerintahkan saja tapi Allah melakukan kemudian memerintahkan ini kelebihan sholawat Jadi kalau yang ditanya kalau kalau ditanya Siapa yang pertama kali ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan ada para ulama ketika ditanya sekarang Allah lagi ngapain sedang bersholawat pada Baginda nabi karena buktinya banyak yang bersholawat pasti Allah sholawat kepada Baginda Nabi selesai. Jadi yang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita wajib salat. Allah memerintahkan kita untuk salat, tapi Allah tidak salat. Kita wajib zakat. Artinya Allah memerintahkan kita untuk zakat, tapi Allah tidak zakat. Kita wajib banyak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak melakukan itu kecuali solawat solawat Allah melakukan Kemudian diperintahkanlah umat yang beriman, orang-orang beriman untuk ikut bersolawat pada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang istimewa solawat, saking istimewanya solawat, jadi tidak hanya kita makhluk, tapi juga sang kholik bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian yang istimewa lagi, Pak, kita solawat satu kali, Allah membalas dengan sepuluh kali. Padahal ya. Salawat kita satu kali, itu enggak banding, enggak sebanding dengan satu salawat Allah Kalau kita mau banding-bandingkan Tapi karena ada baginda Nabi Kasih sayang Allah pada baginda Nabi Kecintaan Allah kepada baginda Nabi Lihat, yang bersholawat kepada baginda Nabi satu kali Allah balas sebanyak sepuluh kali Satu banding satu saja sudah tidak level to equal. Salawat kita enggak ada artinya dibanding salawatnya Allah ini dibalasnya sepuluh kali Allah ini juga ada faidahnya supaya kita tidak mengatakan oh bagi Nabi tinggi derajatnya karena sholawat kita banyak kepada bagi Nabi enggak justru yang butuh sholawat adalah kita kita sholawat satu dibalas berapa? 10? 10 Masya Allah karena siapa itu? karena baginda Nabi Muhammad SAW. kemudian tentunya setelah itu adalah umat Islam yang berbanyak sholawat yang mengistikomahkan, cuman yang memulai pertama adalah Allah kemudian malah Ikat inaloha wa mala ikat tahu, jadi para malaikat pun jangan dikira malaikat itu sekedar sholawat, enggak dapat faidah apa-apa. Enggak, para ahli tafsir mengatakan, para malaikat ketika bersalawat pada baginda nabi, mereka merasa mulia. Mereka merasa mulia. Kenapa mereka merasa mulia? Allah saja bersalawat pada baginda nabi. Ini menunjukkan makam baginda nabi yang sangat tinggi. Bagaimana Allah memuliakan baginda nabi? Kalau Allah saja bersolawat, malaikat juga pengen. Karena malaikat merasa mulia dengan bersolawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ini namanya taswir. Taswir itu apa? Sebelum kita diperintahkan bersolawat kepada baginda Nabi, terlebih dahulu Allah membuat kita rindu, pengen bersolawat. Karena dimulai dengan Allah itu sendiri, kemudian dimulai para malaikat. Malaikat yang nggak punya dosa yang enggak istilahnya butuh kepada ampunan Allah dan seterusnya diberikan kesempatan untuk selawat so, apalagi model kita sehingga orang-orang yang punya hati bersih mengerti makna yang terkandung dalam ayat ini dia akan merasa rindu seakan-akan kita mengatakan begini ya Allah engkau berselawat pada baginda nabi malaikatmu juga berselawat kapan kami umatnya bisa berselawat pada baginda nabi Allah jawab keinginan kita kerinduan kita dengan ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu wahai orang-orang yang beriman sallu bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik